Aura agung tiba-tiba tersapu keluar dari penjara bumi iblis seperti sinar cahaya yang menembus langit dan bumi. Di bawah aura tirani seperti itu, Ki mengerikan yang telah merasuki udara tampaknya melemah. Di sekitar alun-alun, keterkejutan dan keheranan muncul di tatapan semua orang ketika mereka melihat ke arah sosok muda yang telah berjalan keluar dari pedang Ki yang cepat dan ganas yang menghancurkan langit. Tiba-tiba ledakan auranya menyebabkan mereka agak terkejut. Tidak ada yang membayangkan bahwa Lindung masih bisa membalas serangan di bawah situasi berbahaya seperti itu. Selain itu, mereka juga dapat merasakan bahwa aura Lindung jelas sangat kuat. Meskipun belum mencapai tahap mendalam kehidupan, tetapi tidak jauh dari tingkat itu. Dengan ini, keunggulan Sen Tujue dengan cepat disamakan. Dengan hilangnya keuntungan seperti itu, situasinya mulai menjadi rumit dan membingungkan. Apakah itu? Emblem roh, keheranan muncul di wajah Tua Sentu tahu saat dia melihat ke arah dahi Lindong. Segera setelah itu, ekspresinya berubah sangat sedih ketika dia berkata, di mana tepatnya Lindong berasal. Tidak hanya dia memiliki berbagai seni bela diri yang kuat, dia bahkan memiliki harta ajaib seperti lambang roh. Petik 2, emblem roh juga agak berharga di caotik dimensi. Di dalamnya ada kultivasi seumur hidup pakar kuno. Jika pemilik memiliki kompatibilitas yang baik dengan itu, itu akan menjadi alat bantu pelatihan yang luar biasa. Meskipun spirit emblem kadang-kadang akan muncul di lelang skala besar di caotik dimensi, mereka adalah item yang sangat berharga. Dengan bantuan emblem roh itu, aura lindung telah menjadi sangat dekat dengan tahap kehidupan mendalam yang tak terbatas. Keuntungan Sentu Jue sudah mulai menghilang. Tetua lainnya, Sentu Mo perlahan-lahan menganggukkan kepalanya sambil berbicara. Menjadi dekat bukan berarti dia telah mencapainya. Bahkan jika Lindung memiliki kartu truf seperti itu, mengalahkan kakak laki-laki Sentu Jue tidak akan mudah, kata Sentu Rong sambil mengepalkan tangan seperti jadilike miliknya. Meskipun kata-katanya masih keras seperti sebelumnya, jelas ada beberapa kekesalan dan kekhawatiran di matanya. Spirit Emblem dia benar-benar memiliki beberapa kartu truf. Ketika Gusou terus menatap alun-alun, sementara ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajah tuanya, yang awalnya mengenakan ekspresi jelek. Kemegahan luar biasa bersinar di mata Gumengki, sementara tatapannya terkunci erat ke Lindung di dalam alun-alun. Yang terakhir ini mirip dengan jurang maut yang tidak ada yang bisa melihat. Setiap kali orang beranggapan bahwa dia telah menghabiskan semua kemampuannya, dia akan selalu mengeluarkan kartu tersembunyi yang akan mengejutkan semua orang Dan membalikkan situasi Selanjutnya, aku berharap dia bisa mengubah situasi yang tidak menguntungkan ini Spirit Emblem Huh, wajah Sentu Jue tanpa emosi ketika dia melihat Lindong Yang perlahan berjalan ke depan Sebelum meletakkan pandangannya pada Spirit Emblem yang berkedip di dahi yang terakhir Dengan segera, murid-muridnya berkontraksi dengan lemah saat dia berbicara dengan lembut. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar akan memiliki kartu truf. Tangan lindung perlahan mengepal. Kekuatan yang tak terbatas dan kuat dalam tubuhnya terasa seperti gunung berapi yang berada di ambang meletus. Kekuatan spirit emblem ini memang tiran. Aku juga butuh kuota untuk chaotic tower. Karena itu, sebelum mencapai tujuan aku, aku tidak bermaksud kehilangan itu dengan mudah. Mengangkat kepalanya. Lindong mengirim senyum ke arah Sentu Jue sambil menjawab. Dapat dimengerti wajah Sentu Jue tanpa emosi saat dia mengangguk. Detik berikutnya, tatapannya tampak berubah menyeramkan dan suram ketika tangannya perlahan mengepal. Namun, itu masih kata-kata yang sama. Jalan ini tidak bisa dilewati. Lindong samar-samar tersenyum dengan mengepalkan tinjunya. Sebatang pohon logam muncul di tangannya, mengangkatnya. Dia mengarahkannya ke arah Sentu Jue di kejauhan dan menjawab, kalau begitu, mari kita terus bertarung. Apakah begitu, kilatan dingin melintas di mata Sentu Jue. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, ketika lima jarinya membentuk segel yang aneh. Setelah pembentukan segel, semua orang bisa merasakan campuran daya Yuan yang sangat tak terbatas dengan Qi yang mendidih dengan panik membentak keluar dari tubuhnya. Gemuruh. Iwan power bercampur dengan ki yang buruk itu mirip lapisan demi lapisan awan hitam. Ketika mereka dengan cepat berkumpul di atas kepala Sentu Jue. Fluktuasi yang mengejutkan terlihat samar ketika mereka mulai memancar keluar. Jika kamu menganggap bahwa kamu dapat mengandalkan spirit emblem untuk membuat aku, Sentu Jue, takut. Aku khawatir kamu masih agak naif. Sentu Jue menatap dengan dingin pada lindung. Detik berikutnya. Dia tiba-tiba menggigit lidahnya, menyebabkan darah mengalir keluar, yang mengalir menuju awan bergelombang di langit. Ketika darah itu mengalir ke lapisan awan yang tak terbatas, mereka langsung mulai bergolak mengamuk. Samar-samar, sepertinya ada sesuatu yang mencengangkan yang dilahirkan di dalam awan. Aku benar-benar harus melakukan yang terbaik. Ya, Lindung menatap awan yang berputar. Dari mereka. Dia bisa merasakan tekanan yang sangat tirani. Dari kelihatannya, Sentu Jui juga akan menggunakan gerakan ganasnya. Kumhung, lampu hijau yang gemerlap perlahan memancar dari dalam tubuh Lindong, sementara spirit emblem di dahinya menjadi semakin menyilaukan. Pada saat yang sama, gelombang fluktuasi yang kuat mulai bergolak keluar. Ledakan, gemuruh, gemuruh awan hitam berlangsung dengan sangat cepat. Detik berikutnya, gemuruh guntur terdengar dan awan menggeliat dengan kecepatan gila. Samar-samar, mereka tampak berubah menjadi benda raksasa, menara penindasan jiwa kaisar hantu, dengan udara yang menakjubkan, suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari mulut sentu jui. Selanjutnya, cahaya hitam legam melesat keluar dengan eksplosif, saat objek raksasa itu menjadi semakin jernih. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang yang terpaku, Menara itu berubah menjadi menara hitam legam raksasa yang tingginya sekitar seribu kaki. Cahaya hitam legam berputar-putar di sekitar puncak menara raksasa, saat rantai mulai memanjang darinya. Pola wajah hantu menutupi seluruh permukaannya, ketika aura aneh dan menyeramkan muncul. Lindong, di antara generasi kita, hanya dua orang yang mengalami gerakanku ini. Sekarang, kamu akan menjadi yang ketiga. Petik 2 Cahaya hitam legam meletus dari mata Sentu Jue saat dia menatap lindung di kejauhan. Segera setelah itu, dia nyengir, memperlihatkan giginya yang putih seram. Pada saat ini, wajahnya tampak agak mengerikan, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Karena itu, tidak perlu merasa dipermalukan jika kamu kalah hari ini. Saat kata terakhir keluar dari bibirnya, mata Sentu Jue langsung menjadi dingin dan keras. Dengan raungan rendah, tangannya menepis dalam sekejap. Selanjutnya, menara hitam legam raksasa melolong ke depan. Dengan aura yang mengesankan, itu langsung ditekan ke bawah pada Lindong. Bang-bang-bang, ketika menara raksasa itu turun, distorsi mulai muncul di ruang di sekitarnya. Sementara bumi dengan panik runtuh, dan retakan raksasa menyebar dengan cepat melintasi alun-alun. Semua orang bisa melihat bahwa Sentujue sudah menunjukkan kemampuannya hingga batas kemampuannya saat ini. Dan dia berencana menggunakan gerakan ini untuk menghabisi Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap menara hitam yang menghasilkan bayangan raksasa. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya yang berasal dari menara. Ku, gumpalan udara putih dihembuskan dari mulut Lindong. Segera setelah itu, ekspresinya langsung menjadi sangat khusyuk Ketika cahaya hijau yang cemerlang meletus dari tubuhnya seperti pilar cahaya. Mengaung, raungan naga yang dalam terdengar pada saat ini. Ketika lampu hijau melonjak pada empat anggota badan lindung. Empat tato green dragon light secara bersamaan terbang keluar dari tubuhnya. Tangan kanan lindung mengulurkan tangan dalam sekejap. Dan meraih empat tato green dragon light. Pada saat itu, tangan kanannya mengembang dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika lapisan sisik naga mulai muncul ke permukaan. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi cakar naga hijau yang lebarnya seribu kaki. Saat rune yang sangat misterius muncul di bawah cakar naga. Segel kursi naga hijau surgawi. Suara rendah dan dalam menemani naga meraung saat terdengar dari mulut Lindong. Pada saat ini, kecemerlangan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari spirit emblem di dahinya. Ketika cakar naga hijau mengembang sekali lagi. Cakar naga hijau yang diciptakan oleh empat tato Green Dragon Light Lindung serta kekuatan Spirit Emblem melayang di udara. Seolah-olah naga raksasa kuno yang telah merobek ruang dan turun ke dunia ini. Bang, Lindung menatap menara hitam raksasa turun ke arahnya dengan mata dipenuhi dengan lampu hijau sebelum mendorong telapak tangannya ke depan. Segera, langit dan bumi bergetar. Ketika cakar naga hijau yang berisi semua kekuatan lindung menghancurkan ruang. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Itu dengan kejam menghantam menara hitam raksasa. Dentang, begitu kedua kekuatan bertabrakan. Suara yang dapat mengejutkan dan mengagumi alam semesta terdengar. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Babak 884, Kemenangan. Bang. Lingkaran cahaya yang gemerlap dan mengamuk naik dari dalam penjara bumi iblis seperti matahari yang terik. Di bawah pancarannya yang intens, semua orang bisa merasakan riak yang menghancurkan. Bang-bang, alun-alun batu kapur yang luas tampak dipelintir dan dilengkung oleh kekuatan yang luar biasa. Ketika gelombang-gelombang bumi berdesir satu demi satu di permukaan tanah, praktis seluruh alun-alun telah hancur. Tatapan serius menyaksikan gelombang kejut menakutkan yang menyebar keluar dari penjara bumi iblis. Beberapa orang yang berhati-hati sudah buru-buru mundur, takut mereka akan terkena gelombang kejut ini. Pertukaran yang menakjubkan, beberapa tetua sentu dan kelanggu berdiri pada saat ini. Mata mereka terkunci erat ke epicentrum kecemerlangan yang mempesona itu. Bahkan mereka tidak dapat membantu, tetapi memiliki ekspresi serius dilukis di wajah mereka. Karena mereka merasakan fluktuasi yang menakjubkan ini. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa meremehkan fluktuasi tingkat ini. Serangan seperti itu telah ditunjukkan oleh dua anak muda. Para ahli dari generasi yang lebih tua tidak bisa tidak mengeluh ketika menyaksikan adegan ini. Siapa yang menang? Para murid dari dua klan menatap dengan cemas pada plaza yang hancur. Semua orang bisa tahu bahwa serangan keduanya sangat ganas dan ganas. Karena itu, pasti akan ada pemenang dalam pertukaran semacam itu. Tetua Gusou, Gumengki dengan erat mengepalkan tangannya seperti jadelike. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Dia memandang ke arah Gusou dalam upaya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan berita tentang hasilnya. Namun, Gusou hanya mengerutkan keningnya. Kekuatan Yuan di dalam alun-alun terlalu liar dan kacau. Dengan kekacauan seperti itu, Bahkan orang seperti dia tidak akan dapat secara akurat merasakan situasi di dalam. Gusou terus menatap dengan tegas pada alun-alun yang dipenuhi dengan cahaya yang intens. Beberapa saat kemudian, murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi sedikit. Bang, pada saat itu, kecemerlangan intens seperti matahari tiba-tiba melesat menuju langit. Beberapa saat kemudian, kecemerlangan meredup, sementara awan debu naik. Pemandangan di dalam mulai samar-samar muncul sekali lagi. Desir, setiap tatapan segera bergeser dalam sekejap. Sementara awan debu mulai perlahan menyebar di bawah tatapan penuh perhatian mereka. Ketika debu tersebar, dua sosok yang agak tipis mulai muncul. Di atas kepala mereka, cakar naga hijau raksasa telah menangkap menara hitam legam raksasa. Sementara distorsi telah muncul di ruang sekitarnya. Siapa yang menang? Semua orang menatap jalan buntu, ketika hati mereka tampak naik ke tenggorokan mereka, terutama anggota klan Sentu dan Gu, yang matanya terbuka lebar. Bahkan para tetua yang memiliki status cukup tinggi, seperti Gu Shou dan Sentu tahu telah dengan erat mengepalkan tangan mereka. Seluruh puncak gunung menjadi tanpa kebisingan, hanya suara angin lembut yang menyapu hutan gunung yang tersisa, yang menyebabkan suara gemerisik yang merdu. Retak. Keheningan ini tidak berlangsung lama, karena orang-orang mulai mendengar suara retak kecil dari udara. Segera, mereka memutar pandangan mereka, hanya untuk melihat bahwa retakan sudah mulai muncul di permukaan menara hitam legam raksasa. Menara penekan jiwa Sentu Jue akan pecah. Teriakan tajam alarm tiba-tiba terdengar dengan cara menusuk. Wajah para anggota klan Sentu berubah dalam sekejap. Sepertinya kamu akan kalah. Lindung mengangkat kepalanya. Pada saat ini, wajahnya berlumuran darah, sementara auranya sama-sama berfluktuasi karena naik turun. Jelas, dia menderita cedera dalam bentrokan sebelumnya. Wajah Sentu Jue yang halus dan tampan segera berubah menjadi sangat buruk pada saat ini. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari cakar naga yang menggenggam menara penekan jiwanya. Dalam mimpimu, mata Sentu Jue berkedip-kedip dengan gila. Sebelum kilatan tak menyenangkan tiba-tiba muncul di dalamnya. Menggigit ujung lidahnya. Darah esensi yang mengandung Yuan Power tanpa batas menyembur keluar. Menembak langsung ke menara hitam. Ham-ham, mengikuti dukungan dari darah esensi ini. Cahaya hitam legam sekali lagi meletus di permukaan menara hitam. Sementara retakan itu secara bertahap mulai surut. Seolah-olah itu mudah untuk mengalahkanku. Sentu juga meraung dalam-dalam. Sementara napasnya mulai menjadi agak sulit, jelaslah bahwa dia telah mempertaruhkan semua yang dia miliki dalam gerakan ini. Karena itu masalahnya, aku akan menghancurkan niatmu, kata Lindong sambil menatap Sentu Jue yang dengan keras kepala menentang. Saat mulutnya terbuka menjadi seringai, noda darah di sudut mulutnya membuatnya tampak sangat jahat. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami banyak perjuangan hidup atau mati. Jika Sentu Jue ingin bersaing dengannya dalam kejahatan, Sentu Jue jelas akan lebih rendah. Merek spirit di dahi Lindong mulai berkilau dengan gila sekali lagi. Energi yang sangat kuat mengalir tanpa henti, sebelum mengalir ke anggota badan dan tulangnya. Di bawah energi yang tak terbatas, bahkan dengan tubuh fisik tirani, Lindong masih bisa merasakan rasa sakit menusuk dari dalam tubuhnya. Namun, tidak ada tanda-tanda dia berhenti. Sebaliknya, dia dengan kejam menatap sentu seperti serigala yang menatap mangsanya. Selanjutnya, ketika bibirnya terbuka, matanya langsung berubah sedingin es. Istirahat, Lindong tiba-tiba mengepalkan tinjunya saat raungan dalam terdengar. Bang, mengikuti aumannya, lampu hijau langsung meletus pada cakar naga hijau raksasa. Saat raungan naga kuno bergemuruh di seluruh area, cakar naga hijau dengan kejam hancur ke bawah menyebabkan retakan dengan cepat muncul sekali lagi di menara hitam yang baru saja dipulihkan. Istirahat, kali ini, lindung tidak memberi sen juih kesempatan sedikitpun. Merek spirit di dahinya mulai meningkat dalam kecemerlangan sekali lagi, dan cakar naga hijau membengkak sekali lagi. Bang, dalam cengkeraman cakar naga hijau yang mengembang, kekuatan mengerikan mengalir deras ke menara hitam. Detik berikutnya di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, meledak dengan ledakan keras. Ur, ketika menara hitam meledak, wajah Sentu Jue tiba-tiba berubah pucat, saat ia menyemburkan seteguk darah, dan auranya langsung melemah. Biarkan penjara iblis bumimu hancur juga, meskipun ia telah menghancurkan menara hitam dengan satu cakar, mata Lindung masih tetap sama mematikannya dengan ujung pisau. Dengan pikiran, Cakar naga hijau raksasa keluar sekali lagi, itu dengan kejam menabrak cahaya hitam jet yang telah menyelimuti seluruh alun-alun. Ledakan, ketika kepala naga hijau mendarat di permukaannya, layar cahaya langsung mulai bergetar hebat. Dengan suara akhir yang jernih, penjara iblis bumi-iblis Asura, yang diciptakan oleh kekuatan penuh Sentu Jue, dihancurkan secara paksa. Saat penjara bumi-iblis rusak, Sentu Jue menderita pukulan lain. Mengirimnya terbang mundur. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, dia meluncur mundur ke tanah selama lebih dari seribu kaki. Kus, kus. Dalam sekejap ini, suara yang mengguncang langit terdengar dari sekitar alun-alun. Ketika semua orang melihat dengan heran pada tontonan di depan mereka, tidak ada yang akan pernah menduga bahwa dalam momen singkat ini, Sentu Jue, yang memiliki keunggulan selama ini, dikalahkan dengan cara yang sangat teliti. Di arah klan Sentu, semua orang menatap pemandangan ini dengan tak percaya, terutama para murid generasi muda. Mereka semua memiliki ekspresi yang tampaknya tidak bernyawa di wajah mereka. Mereka tidak dapat percaya bahwa Sentu Jue benar-benar akan dikalahkan. Batuk, di dalam alun-alun. Sentu Jue batuk dengan hebat. Saat darah keluar dari mulutnya, pada saat ini, wajahnya yang halus dan tampan masih tampak sangat ganas dan ganas. Setengah berjongkok, raungan yang tidak ditandatangani keluar dari tenggorokannya. Dengan mengepalkan tinjunya, pedang hitam muncul di tangannya. Desir, namun, tepat saat dia siap untuk melanjutkan, suara berdesis terdengar di depannya. Ketika sosok seperti iblis menyapu ke arahnya. Detik berikutnya. Batang pohon hitam yang memiliki cabang tajam muncul di depan dahinya seperti senjata pembunuh yang penuh dengan niat membunuh. Niat membunuh yang sedingin es yang tidak berusaha menyembunyikan diri menyebabkan tubuh sen membeku. Niat membunuh ini membuatnya mengerti bahwa jika dia membuat gerakan aneh, cabang-cabang pohon yang tajam pasti akan menghancurkan kepalanya menjadi bubur. Orang di depannya tampak lebih ganas dan lebih kejam daripada dirinya sendiri.